tercinta nggak boleh begitu ya ini saya tadinya mau puas sehari lo karena si bapakku ini tercinta demi demi ayang ayangku mati yo. anjir Hah? 160 itu.